Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berharap Itu maksud Al-Saman Maksudnya dalam kehidupan kita ni Kita tidak boleh letakkan pergantungan kita itu Pada yang selain daripada Allah Ada orang mengatakan itu Tapi kau bergantung dengan doktor uh, Maknanya hilang pergantungan yeah. kau dengan Tuhan ke Dia kita yeah. bergantung dengan sesuatu Itu mana-mana usaha Kita punya, tawa, kita punya yeah. usaha kita kita bergantung dengan ubat Contohnya kita usaha dengan cara berubat Okey, Berubat ni kita kena tengok Berubat itu Ubat yang digunakan tu Adakah dia ubat yang scientifically proven Dia ada dalil tak Dalil ni maksudnya Dalil tu bukan dalil Quran Sunnah tau Dia maksudnya dalil tu dia ada Bukti-bukti yang ubat ini Boleh membantu ataupun tidak Bila kita kata dia pergi kepada benda-benda yang Mistik ha, Macam bomo ke apa ha, Itu hmm. tak terbuka Daripada sudut mana dia membantu ha, So itu sebenarnya dia tak boleh kata yang Kita hilang pergantungan lah dengan Tuhan Kita bergantung dengan Tuhan Erti kata kita tawahkan dengan Tuhan Adalah base dengan usaha kita Maksudnya Allah nak tengok Okay kau buat apa? Kita usaha Lepas kita usaha Baru kita serahkan pada Tuhan Kalau kita sakit ke Kita baik ke Itu semua kita serah Tuhan ha, So Allah hmm. uh, Is very important for us to understand kan? Maksudnya tempat kita gantungkan diri kita pada dia ada semua perkara Tapi semua perkara tu bukan Maksudnya semua-semua Kau duduk diam gitu Bukan gitu Ah Mesti ada usaha dalam benda tu kan eh.